Nah, iya. media orang udah lain, media aja sekarang udah beda uh, Cuman kalau di buku, ya itu lebih timeless bukan timeless, lebih romantis lah ada jadi ada dipegang, kertas dipegang kertas beda <muluh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jaki di sini di acara Mari Berkenalan. Episode kali ini kita kedatangan bukan kita kedatangan selalu lupa kita bertamu ke tempatnya seorang seniman, seniman musik iya, seniman fotografi iya, dan seniman apapun mungkin kita langsung ntar bakal ngobrol aja sama narasumbernya. Kita langsung aja sambut ini dia Kang Pocang. Halo, tolong kan Kang. Baik, baik, baik. Selamat malam. Uh, boleh tahu dulu nggak nama panjangnya Kang Pocang itu? Nama, nama KTP. Ya, nama KTP. Nama saya Hari Krisnadi. Wah, jauhnya. Bisnis. Pocangnya dari mana? Tidak tahu, bisa juga tertua, ada aja <laughs> nama no Pocang. Tapi saya akhirnya ya rela aja deh, nggak apa-apa. Soalnya nama itu ternyata uh, singkat dan mudah diingat ya. Iya. Atau membedakan dari hari kan banyak. Hmm. Hari saya. Sebenarnya pun kenal Kang Pocang itu hari Pocang nggak selengkap KTP itu. Tidurin gitu. hmm. ada Pocangnya gitu. Enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak. ada enggak ada. Berarti panggilan sayang di tongkrongan mungkin ah. ya. Bukan panggilan cangin tongtongan ya, panggilan supaya mudah aja mungkin, nggak hmm. tahu deh. Panggilan akrab lah, panggilan hmm. panggilan artis. Oh, oh panggilan, panggilan artis. Jeki penasaran ya, teman-teman pasti di sini udah tahu Kang Pocang. bener-bener seniman di harmonika ya. Kang Pocang eh, bermusik itu harmonika ya. Oh, sekarang harmonika. Saya oh, ya. Ya, iyalah. Tapi ya, gini, jadi saya mencintai harmonika. Hmm. Saya main musik um, cukup lama ya, dan dulu saya main gitar ya biasa kayak main band lah. Hmm. Lama-lama kalau harmonika bisa menemani saya tidak hanya main band, tapi sehari-hari kemana-mana gitu. saya dia ya, ribet juga dibawa-bawanya. Iya. Hmm. jadi sebenarnya semua alat musik dimainkan awalnya? Hmm, enggak semua sih, soal. Uh, sempat belajar flute, sempat belajar ya. Main gitar lah, apa main band kan? kasih main gitar nyanyi terus. Um, saya coba deh perkusi saya banyak mm -hmm. uh, mainkan alat-alat kecil, terus uh, alat-alat tradisional saya main sedikit-sedikit. Cuman ini aja belajar gitu. Itulah. Nah, kalau tentang harmonika itu mungkin nah, agak lain karena... Hmm, itu asli temen gitu temen kemana-mana saya sering jalan kemana gitu ya harus mereka dikantongin aja kan selalu dibawa nah, ada satu dikantongin gitu ya udah saya itu dan dimanapun saya selalu kalau dapat bukan inspirasi aja ya, ya apa gitu kalau kebetulan lagi bawa kendaraan itu justru tempat yang paling enak untuk nyari menghilangkan kekesalan, macet ya main aja gitu privasi lagi ya, bener-bener private ya gak ada paling-paling ya. yang... hmm. kalau aku lupakan di stop-anmu oh, taunya, taunya, taunya udah hijau tapi tuh lagi ngoak-ngoak gitu kan malu juga <sustuh> <likaran> mm. <Gapan> tapi kita coba tarik ke belakang awal karir Kang Pocak. awal karir itu kita bahasnya awal karir awal, awal karir berkesenian itu kapan sih kan? Dan bidang seni apa yang lebih dalam uh, musik? Kalau oh. oh, musik, oh, musik, nah, musik dari, dari ya, band bocah lah, dari umur pas sudah. SMP saya udah mulai main-main musik gitu, tahun berapa itu? SMP? Wah, travel 60-an, 60-an ya. Lama hmm. karena teman-teman hmm, sekitar rumah tuh suka musik ya, jadi kita. Rinmpul dan di rumah juga kebetulan sehari-hari ada musik orang tua senang dengar musik bermain-main sedikit, gitu. jadi memang suasana musik dari kecil udah terbentuk, udah ketanam dengan sendirinya mm -hmm. ya di musik. Yang nah, berarti kalau misalnya itu jadi juga termasuk orang yang kenal Kang Pocang itu fotografer. Mm. Kalau dari SMP Kang Pocang itu benar-benar udah memulai si. karir musik, disebutnya karir ya, hmm. perjalanan karir oh, lah perjalanan disebutnya. Karir, ya. Perjalanan karir Kang Pocang itu dari SMP udah bermusik. Ketemu fotografi itu kenapa? Nah kalau dari kecil tuh kebetulan uh, ada kakaknya bapak tuh, dia memang hobi fotografi. Dari zaman dulu, hobi dan akhirnya saya juga yang cuman gak seserius papanya gitu dan saya sangat suka lihat uh, karya-karyanya buku-bukunya saya suka lihat apa apa sih jadi uas saya tuh seorang apa sih dia punya perpustakaan kecil terus fotoread serius bukan serius hobi tapi ya orang zaman dulu ya dengan kamera yang uh, itu, jadi uh, itu selalu dibawa-bawa dan dia saya ini kalau itu yuk ke uh, ikut ke bawah ke petak gitu. Ke alun namanya alun gitu. itu, itu alun. Gitu. Yang nah, jadi alun-alun daerah situ kan bukan. Uh, iya, ya? itu namanya alun-alun hmm. Nah, di sana dia nyuci uh, nyuci ini padahalnya sendiri terus nyetak. sana dia paling percaya bahwa itu bagus teranggannanya gambut itu fotonya banyak sekali. itu saya pertama tertarik tertarik sama fotografi dan buku-buku foto lama. Hmm. Dia punya itu. Berarti kalau kata orang Sunda itu uak ya kakaknya ua, orang, orang tua ya uak kakek. kakaknya orang tua dan om ya? lah uak lah kita ua, kenalnya ua. kalau kita ua, di Sunda, uak ya disebutnya. Berarti uak yang memperkenalkan ya dari foto-foto uh, uh, ya lukisan. Tapi kalau saya khusus fotografi, gitu. Saya hmm? awal yang uh, menginspirasi saya itu ya, Uwah itu karena waktu saya sih, dia, dia apa sih idola sampai sekarang juga ya, sampai ke jadinya apa sifatnya, karakternya, karakternya sangat-sangat, enggak sangat, oh, ada lagi belum, belum, belum, belum, belum lagi ya. Fotografer yang sosok fotografer yang seperti Ua itu ya. ya Uh, uaknya ya, hmm. nah, salah satu hobinya tuh fotografi. Tapi itu uap bener-bener mendalami dan bener-bener jadi komersil. Enggak, enggak bener-bener hobi. hobi, hobi. hobi, hobi. Oh, dia hmm. hobi fotografi karena kan, dan dia belajarnya mungkin dari orang Belanda sangat tahu. Mungkin, Tapi yang buku-buku ya. aja, Tapi buku-buku bahasa-bahasa itulah. Dan saya nah, sangat tertarik jadi kalau dia ini saya suka ke ruang bacanya ruang ini kameranya ada kameranya terdua tiga biji ada alfa, ada leka kecil Cuman, itu yang itu kalau kita Lebaran pasti hmm. dia jadi yang ya, yang kebagian oh, jarang ada di gambar aja ya, ya bagian motret ada. ada mungkin kesedihan. jadi itu yang bikin uh, inspirasi awal tentang fotografi ya bener-bener mulai uang sebagai inspirasi dari Kang Pocang untuk melangkahkan kaki ke dunia fotografi secara serius belajar serius itu setelah kapan? nah kesininya kan uh, saya main musik dulu tentu ya kesini belajar oh, beriringan terus nih perjalanannya? Ya, musik biasa musik ya gitu main hmm. musik dulu ya ini ya, bukan perjalanan tapi ceritain di luar ini ya, di luar sekolah ya hmm di hobi ya kesini saya memang sudah suka visual Nah tahun tahun belum nama kok 70 puluh tujuh puluh tujuh udah mulai pegang kamera punya ayah saya kamera punya sih gitu jadi mulai jepret jepret karena ayah juga motor tuh enggak seseru suah ya masa hmm. mulai deh kebanyakan halnya sih biasa, cuman mulai berani dan mulai oh ini apa, ini apa Benar-benar serius belajar itu tahun 1972? Uh, nah. referensi kan belum banyak, saya lebih yeah. lebih ke musik gitu. itu tapi uh, pas tahun, karena saya tiba-tiba, karena mbak uh, suka baca-baca sedikitnya ya jadi waktu oh, CEO hasil ini, uh, hasil si Anu ada fotografer-fotografer memang wow gitu ya buat saya hmm. Seperti, ya itu-itu ya, juga sih, tapi bresong atau apa tuh memang jadi ini kita gitu. Jadi, It's wah ini ini gila, ber -ber -ber foto. Uh, uh, foto bagus itu benar kebayangnya karya-karya ya, ya, ya, dia karya -karya ya? karya dulu kan, karya-karya dari, dulu kan ada uh, seri buku Time Life ya, tentang hmm? fotografi, tentang karya, itu kan lengkap ya, karya master-master, dan uh, Makin kesini saya coba mengumpulkan uang hmm. di kamera awal, kamera yang saya punya bukan pinjem, awalnya iya. saya coba pinjem-pinjem saya belajar sama beberapa teman, aku masih mau ceritain wakir Terus saya coba aja cari uh, mengumpal uang, kamera saya pertama itu Olympus seri OM, OM, hmm. karena waktu itu si David Bailey si si apa sih? idola saya itu makanya sama. Oh ayam pokoknya dia David Bailey itu yang motret motret sebelah Beatles ada yang pencahayaan sebelah kan itu sama iya. karakteristik karakter. karakteristik karakter punya karakter. Ya? dia potret gitu potret gelap terang Lepang, kayak gitu ya. David dan, dan dan terus ini dia, dan dia jadi pemotret Uh, istana ya, bokehnya keluarga. Itu, sama dia. di eh, gharisma dia terkenal sekali. Dan saya, wah, Olympus lah, nama Nah, ya. Iya, dan ternyata memang Olympus sih. Sampai sekarang kan saya pakai Olympus saya selalu meniarah gitu. Tanya uh, aja, saya kamera pertama OM M1N, harganya 250. Pada zaman itu mahal 7, dong. Oh, ya cukup mahal. 1978. Enggak, udah kesini sih. Oh, udah nah, 78 ya? Enggak deh, kesininya bahkan. Udah hampir 2000. Saya baru punya, baru kerja kan. Hmm? Kerja sedikit-sedikit kan. Baru ngumpulin -baru uang. Hmm. saya punya. Ya, beli itu OM, OM1N. Hmm. Nah, itu pun dari teman saya, dia nggak suka karena dia maunya Nikon. Nah, saya emang enggak, saya David Beli lah. Sukanya seolah-olah begitu ya soalnya analog Nikon juga kuat ya waktu oh, zaman Nikon, itu, Nikon ya, Nikon kanal. udah jelas. Nikon. Tapi kalau kalau kalau Olympus nggak banyak yang pake. dan itu kamera kesayangan karena kecil, kuat dan persisif. Uh, itu menurut saya subjektif ya. Hmm. Jadi si si si juga bisa. Karena Eropa lah gitu, yeah. hampir sama sama. Late sama itu sama Leika gitu ya, seolah-olah gitu ya. Tapi itu ya itu awalnya. Dan uh, pendek kata sama sambil main band tuh saya kerja di sebuah ada yang ngabarin kerjaan di konsultan industri kecil, di konsultan industri kecil. Uh, saya kerja aja kerja biasa kantoran. Cuman karena uh, si bos saya tuh Oh, saya suka fotografi jadi itu itu bukan percaya yayasan dari Jerman tahu oh, jadi saya sering kelapang, lapang oh. dan saya mulai uh, berdekat ber sama orang-orang di daerah ya di kampung di desa-desa karena saya pengembangan itu kan selalu pengembangan pengembangan masyarakat Bikin fotonya itu tanda pengembangan? Nggak, dan saya tertarik sama itu kan, LSM-LSM, waktu itu tuh, sudah sesudah 78 itu kan banyak LSM. Uh, pas mahasiswa enggak boleh aktivitas di kampus, aktivitas secara uh, uh, hmm? ya. Jadi itunya yang membentuk yayasan uh, LSM awal mah, enggak kayak LSM punten ya. Yeah. Maksudnya ya, memang... memang kepentingannya masih... uruh dan segala yang kita minati bisa terpenuhi. Memang ya, waktu itu, ya itu. Jadi saya banyak kehidupan di itu. Jadi saat tidur di desa, gitu. Karena sambil bikin foto, foto bikin foto isi. Boleh, karena kan harus tulis atau apa. Tapi itu sangat menarik. Itu saya belajar itu dari sana banyak. Kalau teknis mah ikutan aja ya. Nah, berjalan ter, aja. Berjalan, karena waktu itu memang atas jasanya bukan jasa ya kita mungkin fotografer di Indonesia ya pasti awal yang tahun itu tahun itu pasti baca uh, majalahnya Pap tuh ada majalah oh, apa, ya? apa itulah komunitas ya komunitas Nggak, ada majalahnya oh, majalah majalah. dan itu laku dan itu soal teknis dia itu jelas ya bisa bisa di, bisa diterapkan. Meskipun secara gaya motret mungkin kita agak sedih yang enggak terlalu ini bagus, motretnya motret bagus nah kesininya saya sama teman temen, -temen diantarannya sama Anci, sama Kang bikin forum fotografi Bandung berarti udah berkenalan dengan Abang Bun, Kang Anci itu udah lama banget iya, kita segera yang... karena emang pemainnya juga gak banyak gak ya dulu banyak, itu di fotografi karena... Dan saya ternyata kejebur banget di fotografi itu sampai main musik tuh. lewat, ke gitu. pending, kepending, udah bah, udah bah, ya main musik main ya, cuman hanya untuk hiburan berarti. untuk untuk, tapi kan band mah harus keurus kan, karena hmm. kan kita yang bikin band. Ya. waktu itu band kita juga lumayan laku gitu, karena perkenalan sama bos aja. Karena karena gara-gara saya main musik. Berarti kalau misalnya dia kita hanyain nih Menghas lebih dulu menghasilkan yang mana? Uh, kita bilang materi ya. Di fotografi nah, atau di musik? Nah gini, ceritanya gini. Sekali waktu, kesininya ya, uh, uh, saya, dia ya, kan cutinya, kalau cuti-cuti hitungan sana tahu uh, setahun dapat satu bulan cuti ya. Sambil cuti panjang, main di uh, Bali. Kita dikontrak di Bali. Di Bali kita dikontrak, nafas di Bali itu ada telepon ke kantor, kan? enggak ada HP, gitu. Itu belum ada, kan? Itu tahun 1900. Terus, di telepon dari Bandung, kalau saya di Jakarta, oh, di Jakarta, dari Jakarta. Ini sama dia tahu, saya, saya nah sebelum itu saya udah pameran-pameran, loh. Oh, udah, udah, yes. pameran-pameran, pameran-pameran stage. Saya waktu itu jadi fotografernya kalau gitu institut itu kalau ada motor mm. gitu, kan, saya motor. Hmm, sebenarnya so, udah komersil dong pada zaman itu. Iya. Uh, buat beli film dan <tuk> buat amang aja. Buat habis itu kita berangkat main aja karena kita bikin uh, bikin kelompok kecil. jadi sama masih kerja ya kelompok kecil uh, ada ada orang orang ya bang teman-teman ada empat orang lima orang ada satu lagi. Uh, orang Inggris, ada dua orang Spanyol, satu orang Perancis, se-gang, Wulin, gitu. Hmm. Karena dia juga suka musik kita, tapi suka fotografi. Jadi kalau ada weekend, kita berangkat. kemana Ke mana? Oh, Lampung, ke mana? hunting, nanti pas Senin atau minggu depannya kita udah cuci slide, pakai slide. Jadi kita punya dongeng kita atau di slide, gitu. Bercerita tiap orangnya ini hasil gue, ini gitu. itu, itu itu menyenangkan. Namanya suka hati foto club. Hmm. Sebelum FFB ya, kita sempat pameran di Bumi Sangkuriang, di butir situ. mas saya sendiri itu. Nah, udah, tapi fakultas um, stage banyak. Nah, itu oh. berarti, uh, berarti kan, pocong itu sebenarnya kerja doran ya kerjaan eh? donor kerja kan ya, cuma bukan duduk di belakang meja tapi trus, di lapangan lebih kerapang bikin laporan jadi bikin itu konsep, yang lapangan. dimanfaatin ya nah, jadi dimanfaatin di lapangan bisa sambil ngambil foto iya kalau disebut belajar cuma di sana saya banyak belajar sekali ketemu orang mencintai subjek yang dulu tuh udah gak ada objek semua subjek manusia ya. manusia ini ada nyawa, ini ada. selalu jadi ada yang foto hunting Oh, kenangan objek lain objek subjek itu selalu dari awal tuh saya sudah gini Ini supaya supaya seolah-olah kita di, bisa di, merasakan merasakan dan yang ngasih sesuatu itu selalu saya izin sama ditekanin sama teman-teman yang belajar fotografi tolong deh itu subjek karena kan uh, nah ini cerita sambung nih tadi belum ini ya pas hmm. lagi di Bali di telepon bahwa saya harus nemenin fotografer dari uh, selalu dari mana ya? di Marika, Pak nemenin untuk fotografer nasional geografik yang nemenin di ini di motet di Sumatera Utara sama di Kalimantan wah atuh saya pengen oh, ah. ini ini ini obsesi saya kan tapi saya minta izin sama bos gak dikasih ya. Wah, wow, udah, well, no way. Udah kontrak, udah abis oh. kan, udah kan saya main-main juga hampir sebulan di sana, <coughs> nggak dikasih, udah deh. Abis itu saya mau Pas abis ini sangat mau memajang kontrak, ah udahlah, udah saya mau fotografi aja. Jadi di sana saya mau motret sama main. Tahun berapa itu? Tahun 90 tahun benar-benar udah, udah saya terjun di ah, terjun seni, aja di seni aja gitu. Soalnya kalau kang Bojang itu nggak bisa lepas dari musik dan fotografi ya. dari hmm, ya. kita sebut, udah saya bakal fokusnya itu yang mungkin bisa dihitung dari tahun 8990 kalau di fotografi. Nah, uh, terus uh, habis itu karena banyak sebelumnya tuh karena saya banyak gaul sama fotografer-fotografer yang uh, traveling gitu. Ya. Selalu bikin-bikin, ikut dong, timur Leste kemana, timur-timur gitu kemana, tapi saya nggak bisa kan. Teman ngajak Papua, nggak bisa. Jadi dia di sana sebulan, oh itu idaman kan. Tapi ya saya udah jadi obsesi ya, udah saya ambil ini, yang biasanya akhir bulan dapat gaji gitu ya. <tuh>. Apaan hari pertama? <tuh>. Jadi, tapi Alhamdulillah ternyata survive, karena nggak, jadi kita udah pol aja kerja di sana konsisten aja, aja gitu di bidang ya. itu ya. bidang Berarti itu pas di tahun 90 itu yang bisa disebut penghasilan dari fotografi atau dari musik? Sebelumnya juga ada sih dari wedding wedding ini ada sebelumnya. Cuman pas saya milih udahlah. Iya udah ngambil keputusan aja, gitu. Jadi nggak usah nggak usah ada jadi backup kan. Ya. Kalau kerja ini ini juga loh. Menakutkan kan waktu itu lumayan lah dapetnya kan, kalau sama ini, ini asing kan lumayan Bisa lah. ngebiayain juga Seringat hobi kan hobi Pokoknya saya ngejongan oh, lah, ngelian gitu. Nah terus uh, nah habis itu lebih banyak waktu kan kita sama teman-teman bikin mencis juga, mencis, Kang Doni, Kang Bun, bikin, ya agak tidak jalan nih FEB itu udah pameran 2-3 kali ya Paparannya sangat lain maksudnya sangat lain pengen lain tuh gimana pada yang ada ya bikin beda pengen beda bukan pengen beda memang bikin konsepnya ah, ada gitu ya? gitu ada gitu gitu nggak mereka sih nganggap ini bukan fotografi ini apa-apa ya? lah hmm. nah habis dari itu tahun 91 kita bikin majalah scope macam berbahasa Inggris tentang feature di Jawa Barat hmm. Jawa Barat itu ada terkunci ada itu itu awal awalnya nah berbandingan dengan itu saya tuh dapat kerjaan kerjaan yang lumayan dapat dari departemen nama, departemen apa bikin okay. foto foto sejauh berapa wow. lumayan lah lumayan oh. Tentu kan waktu itu fotografernya besar. Gede ya. Kalau zaman dulu so itu benar-benar price-nya emang besar banget. Nah, dan di sana hitungannya kan waktu itu bisa. Enggak punya sertifikat apa-apa. Cuma dihitung nih pengalaman ini. Kita lihat in portfolio. Oh ini ada ukurannya di sana. Kan ada yang tertarik. Ya, kan ya? Ini berapa, ini berapa, ini berapa. Udah. Dollar hitungan per hari yang dia kijak tahu juga, kayak misalnya untuk fotografi. <tuh> kan, saya bilang dulu, cuman dulu itu rasanya satu foto bisa sejuta setengah. Ya, itu, itu, itu pilihan <tuh> satu <tuh> dua ya. Tapi kalau kerjaan kontrak, kayak itu nanti ini sehari kerja kan, dihitung hmm. sehari itu hitungannya daily, barbie kan daily, di allowance, terus di luar, di luar ongkos, hotel, sama hmm. pesawat atau apa. Nah, itu saya, itu banyak kerja itu banyak gitu jadi itu ya karena ada jaringan mungkinnya temennya ada di periklanan uh -huh. di Jakarta, bangsa saya itu jadi seolah-olah ah udah di sana aja semua terjadi udara naik helikopter gitu uh, ya. seru banget dan itu itu memang memang ya alhamdulillah gitu ya hobi tapi susah bisa belajar banyak gitu nah wap dan sambu jangan ya jadi hmm. sepe bulian itu bulan ini wah Nah, terus berjalannya waktu kita saya sempat pameran di New York untuk beberapa film. Terus tahun 93 karya di Boko, Moscow. Efek karya-karya tentang budaya kan laku. Iya, budaya yang laku banget di luar. Dan waktu itu jangka sekalian kita ada misi ke New York, kita bawa uh, Sawitri, dan saya bikin ini ya. Bikin slide gitu. Gambarnya kan hmm. dulu pakai slide, ya. Sebus yeah. slide nya banyak apa? Uh, si si proyektornya ada berapa lah? Terus pakai diktapun ter Tapi sekali doskop tiga menit menakjubkan sih. Kalau sekarang udah pakai ini ya, tapi sangat ini sangat uh, analog. Terus, Prosesnya dan juga. Ada yang, ada yang ini, ada yang <coughs> ada yang kerjain khusus itu profesional benar yang ngerjainnya. ini. Komisi ya. Itu saya sempat bikin itunya. Jadi bayangin pengalaman jalan-jalannya jadi jadi hmm. saya dibawa-bawa dibawa -bawa, dibawa -bawa sama kamera kan berarti. Iya. Jadilah ribuan slide, ribuan pasti ada tapi kan? mungkin tuh ribu. Wow. ribu slide mungkin ada tuh. sebagian dia di digitize, sebagian udah Enggak, enggak udah waktu lagi. Padahal itu sayang. Padahal bisa digitu sih yang Itu waktu itu udah setahun istri saya tuh ngelambat. Bikin slide ya, membantuin baru berapa persen. Itu masih ada. Itulah zaman-zaman sering jalan. Udah itu yang main bentar terus jalan. Main bentar terus. Kayak saya ninggalin ke lapang. Pulang main mainan, menang kene. Tip berarti band itu lebih ke kesenangan atau benar-benar ah, dapat uang ya? juga dapat uang sih, cuma karena saya dianggapnya lagi banyak pekerjaan ya udah yeah. pekerjaannya matre gitu. dan pekerjaannya waktu uh, ternyata ya uh, bikin bikin buku lagi saya lebih banyak dibikin buku, ya. buku terus ya, ekspedisi pulau terluar itu personal project atau emang ada yang ngedanain ada yang ngedanain tapi oh, jadi bikin proposal ya proposal misal, gitu karena itu saya tuh aktif di yayasan uh, di rumah nusantara bikin satu sesudah scope YBI YBI itu yang bawa misi ke New York lalu sempat motret seluruh pulau terluar di Indonesia 92, puluh dua cuma saya udah nikah waktu itu jadi waktunya ada beberapa kayak ke Indonesia Timur ada Indonesia Tengah ada Indonesia Barat ada gitu. jadi saya pilih yang eksotik lah dari kumpulan dari fotografer ya beberapa fotografer oh, ya, ya berjalan saya sama Wanadi berjalan oh Wanadi Wan jadi itu yang kita itu baru, itu belum terlalu lama itu baru nah. 6 tahun lalu deh masih keliling saya naik klinisi berarti tahun 2000 hmm. 2000 2012 lah itu, bisa masih motor tak. 2014 saya sampai motor Timor Moleste. itu, itu asyik itu, sampai sekarang pesan Timor Leste di di beberapa uh, uh, distrik 13 belas distrik hanya sambil jeng dua orang mudelingan satu timur bulan hmm. setengah saya di sana itu itu wow buat motor sih di sana dan masyarakatnya kan lain ya jadi kita ya. kenalan banyak dengan tegang dengan tengah yang... kita Nah, ada daerah-daerah yang masih rawan, nggak ya, bisa dimasuki, ya hati-hati, ya, belum bangsa ilmu-ilmunya. Ini pengalaman-pengalaman begitu tuh, oh, itu yang saya belajarnya belajar tentang manusia Indonesia sedikit-sedikit mengenal ya di bah, di caca kamera nih. Jadi kamera mah alatnya, sama kerennya emang saya itu dapat lebih banyak. Jadi, jadi kendaraan ma ya malah. Kamera bisa disebut jadi ya, kendaraan ya. untuk yang bocang Iya jadi jadi lebih ke itu. Karena ya udah udah jadi dianggap ya bagian kita aja gitu. Kebayang nggak pas di cemar udah, udah digital kan? Iya, dia pas lagi buku nggak? Analo, analo. Lagi Kang Pojang termasuk orang yang nggak anti ya ke digital ya pasti di saat perubahan enggak ke digital enggak itu. Enggak mau nggak mau, nah, harus ngikutin, Mau mau. Dan uh, praktis lebih lebih mudah. Cuman banyak yang hilang. Iya penyimpanannya malah jadi nah, berantakan kan ya. Approach kita approach? As aset aset kegitihan terlalu nggak tahu ya itu saya mungkin terlalu konservatif ya. Tapi ada hal yang memang kita nggak ngehargain apa yang kita bikin. Oke ini pasti halus lah. Bukan sempat karena ini udah lihat nah, Instagram kan bisa di Instagram, hmm. nah, udah ada Instagram aja lah, yakin gitu. Tapi kadang-kadang kan kalau soalnya kalau one kill, one shot itu asa... Itu ya, kan? yang jarang ya? bukan ya, enggak, ya bukan jarang ya tetap aja pendekatannya pendekatan analog. berarti emang konsep analog yang dibawa ke digital. iya. bukan pendekatan. menolak digital. Enggak, ya? enggak enggak sama sekali karena lebih praktis, jauh iya. lebih murah. yang pasti lebih murah. tapi dan kalau misalnya yang jaki lakuin karena emang pernah be, sempat belajar dulu di analog, pendekatan kamera analog dibawa ke digital itu malah ngebuat kita lebih pede nah, maksudnya ya, lebih, ya, bukan lebih lebih lebih menghargi apa yang kita ambil jadi kok nggak bukan ada decisive moment gitu yang memang kita bisa ambil ya? hmm? kita tahu banget kalau sekarang kan nggak kita coba aja di beberapa iya. sudut ambil aja dulu ntar baru pilih iya. jadi ya mungkin beberapa orang yang di analog mungkin jadi juga termasuk ya kita terlalu santai dengan yang penting ambil aja dulu, pilihnya nanti Dih. jadi kita jarang mengkonsep sesuatu Dih, sesuatu jadi kita, apalagi dengan ini kan kita kalau santai jauh ke, ke daerah ya yang jauh dan mahal perjalanan kan kita pas datang kita olah gibut kan pengen motet Padahal itu salah hmm. ada yang memang aduh ya asipisan, bisi ya bisi kayak awal-awal ini doangnya tanda lucu ya okay awal-awal ke Papua ya iya. pas turun pesawat lihat yang pakai tokotik wow udah motor tancek gitu. reak aja di pasar gitu. lebih banyak kan kita sesuatu yang eksotik ya hmm. itu yang biasanya ini harusnya tinggal dulu nikmati dulu suasananya jangan ngambil apa-apa ngobrol dulu supaya santai tata krama kasar ya, ya. Ya, ya itu yang biasanya suka lupa karena kita excited ya wow foto-foto-foto gitu ya. Padahal lebar kan. Waktu jaman saya. Apalagi analog. Jadi kalau mau nelfon aja. Pakai kartu kan. Iya. Halo. Halo. Suara kita dulu. Baru halo. Halo. Baru. Oh, baru nyampe. <laughs> Ada delay lagi. Hmm. Jadi ya itu ya. Mungkin sama juga. Yang Jackie kerasain juga sebenarnya itu. sih Digital bukan gak bagus. Cuman kadang. Kita sebagai penggunanya. Kurang jadi lebih kurang cermat. Ya. Cuman kalau orang yang tiba-tiba. Yang memang udah istilahnya mau jadi apa sih jadi jadi tuan rumah di, digital jadi hmm. memang udah di, dari awal tuh udah tahunya digital nggak salah nggak salah. Nggak salah. Nggak salah cuman dia kan uh, cara ngelihat foto itu beda beda apa yang dilihat tapi harus jujur juga mereka tuh kalau lihat foto-foto klasik hmm. masih tergerak ya kan, masih kan tergerak. Iya. Wih, ini sesuatu. Soalnya juga juga. Terakhir kemarin sempat ke Kangji lihat koleksinya, bener-bener, uh, kenyuh banget ya lihat hasil-hasil analog itu karena yang namanya proses foto. Oke, kita nggak bilang analog atau digital. Yang jadi tahu proses foto di saat seorang fotografer bikin itu ada proses. Itu ada proses yang harus yang dilewatin sama fotografer. Dan di suatu tempat itu kita nggak tahu masalah yang terjadi di lokasi itu apa. Malahnya, jadi lebih termasuk orang yang menikmati hasil foto itu. Nggak usah dikomen teknis dan lain-lain. Karena teknis orang udah beda-beda ya, gitu. Ya, ya. Pendekatan orang beda-beda. Cuman kita benar nikmatin aja Pak, fotonya. Iya, gitu. Jadi ini, ada, ada, ada komunikasi. Jadi, bahasa gambar ya. Ada komunikasi sama penikmat. Kadang-kadang saya kurang setuju sama foto udah bagus tapi dia saat si, si sikap si sikap apa sih nama subjektif dia subjektif dia yeah. sub, subjektivitas dia dia tulis kayaknya senyuman dia menunggu seseorang nggak usah kan banyak kan pun ya pun kalau caption caption yang memang nggak ada udah biarin aja itu mungkin tempat sama sama waktu tempat mah harus ya tempat sama waktu itu oke okay. Kalau saya nih, ya. kalau nggak, kampong. Jadi kurang, eh, Kang pacang termasuk orang yang di visual udah visual aja, visual aja karena uh, si uh, si pendapat orang kan lain. Ini kayak gini nih, kayak kayak ada Mui India ya dulu ada cerita Mui India. Mui India tuh segala sesuatu dilihat secara eksotis tentang Indonesia orang bule ya. nih yang lihat Belanda. mau India tuh wah di gunung. Ini gunung orang oh, lagi mancing, bagus kan? Oh, boleh, bagus. Dia nggak lihat si itu belum dapat ikan dari pagi. Nah, itu kayak kayak gitu. Jadi itu eksotik. Kita lihat itu sesuatu yang di luar dia. Nah, itu yang yang harus kita hindari. Kalau saya sih coba menghindari itu, eksotisme itu akan muncul dengan sendirinya kalau keindahan itu sangat menyentuh, jadi nggak usah di ini, tapi nggak usah disengaja, eksotik. jangan diarahkan nah, jadi kan lihat ini aneh nih, eksotik, eksotiknya sesuatu yang itu subjek lagi, yes, eh objek lagi, objek lagi kan jadi harus, harus ada bahasa. makanya saya juga suka mengikuti ya sedikit-sedikit kontemporer uh, fotografi kan apa sih bahasanya kok secara gambar begini cuma bukan itu ya the whole meaning coba deh ngobrol sama Wahyu tuh Wahyu yeah. udah di sana yeah, ada beberapa... orang-orang Jogja ya ada komunitasnya yang berbanyak -ber main dan, di kontemporer. kontemporer dan bukan kontemporer secara gambar ada gambar mas semua orang bisa bikin yeah. gambar bagus sekarang gambar indah, gambar warna-warni, tapi yang ada meaning, ada isi, makna di balik gambar nah, itu, itu makanya itu yang selalu, selalu luput ya. Tepayu, Tepayu buat yang terkenal, tapi seenggaknya pesan kita dan yang kalau jadi ya gitu, kalau jadi selalu menganggap sebuah gambar atau apa, kita hargai proses. Iya. prosesnya itu itu adalah sebuah perjuangan dari fotografer yang mungkin di saat mereka menampilkan foto itu, berarti mereka merasa itu yang terbaik yang bisa mereka kasih. Hmm. Nah, kalau saya sih, kalau iya uh, yeah, sama. Kalau hasil itu akibat. Iya. Bagi itu akibat. Prosesnya itu yang. Karena jadi tahu kalau misalnya hmm. udah senior senior atau beberapa fotografer-fotografer itu di saat membuat gambar, itu dibalik itu ada proses kreatif, hmm. ada proses lain-lain yang mungkin kita anggapnya. Ah, foto gitu mas saya juga bisa uh, ya uh, nggak gitu maksudnya? enggak, enggak, enggak, bukan, bukan. nggak gitu, sama sekali ya kan banyaknya begitu, kan e -e -e. bisa gitu-gitu tapi dibalik itu kan apa meskipun, yang dihadapi si fotografer itu? meskipun ya kalau fotografi, uh, saya mungkin saya selain otak kiri, saya lebih kuat otak kanan saya. jadi lebih lebih, lebih ke uh, itu sih insting, nah itu udah otak, kan? Otak makan <tuk> udah harus otomatis, sebenarnya Iya, ya, soal, soal ini, soal perhitungan ini udah, udah, Mama udah nggak usah beli, bisa ngambil lah. Tapi itu kan ada yang kuat, di konsep kuat di apa itu pun nggak hmm. salah. Cuman saya, kalau saya pikir-pikir, kenapa sih saya ada tiba-tiba, saya pagi-pagi pengen mau datang Saya suka Instagram, gak tahu ada sangat instingtif, tapi itu sesuatu yang memuaskan, bahasanya ab ah, orang memuaskan, jadi inilah kalau lebih fairnya mal. seperti seperti meditasi baca, jadi, ya kalau saya disebut serius itu tapi jeruk, iya gitu, ah, maksudnya, dal ah, ya. segi mungkin serius enggaknya itu di, bisa disebut jadi komed tidak terlalu mengkomersilkan karya foto berarti masuknya. Jadi benar ikut di dalam karya foto itu. Lebih ke ya, mendalami iya. di situnya, ya. Iya, pas pertama itu tuh karena saya suka motret, saya beberapa pajang, eh bisa motret lah ngawel nah, awal nih ya. motret kalender dong di Bone Palembang. pabrik ini berani sendiri saya, ini gak bawa lampu potijum unit pinjaman, light meter pinjaman, flash meter pinjaman yang cek yang gitu tiap, ah. yang masih pakai kayak ah. timbangan. Iya itu saya karena itu tak bukan tantangan. apa ya ini ini, ini. katanya mau mau jadi fotografer, ambil dong. Belang kalau sudahin mobil sana motor kebun kebun sawit pernah saya. Toto udah deh, saya lupain. Uh, Bayarnya bagus. Terus ini. Uh, hmm. Hmm. Uh, udah beberapa bulan kemudian ada kalendernya, guys tiap fotografer itu ada uh, 12 belas, itu dua fotografer gitu, saya masuk, iya, salah satu naik teman saya, dia, ini, ini, berang, berang, berang, berang. ini, ini uh, bakri bakri oh, dari, kalau misalnya Yaki dengar cerita dari Kampong? bayaran itu benar-benar bonus ya dihidupkan kocang dalam fotografi ya. ya bonus kayak gini ada ada ada teman saya dia ya, seorang tokoh advertising. Saya bilang gini tolong ini sih, belum belum bayar si perusahaan iklan Jakarta. Oh ini jatuh benar udah waktu. Ah terus habis itu uh, berapa ini tarifnya sama aja sama yang lain? sama sama satu puluh dolar sehari lumayan tujuh minggu lima puluh men oh itu job buat saya tuh udah ya, udah ya. padahal batu lain lima ratus ribu sehari nah, itu itu kelas orang dan saya segitunya udah yang doang udah biasa nyesal ya, wakil nangis sama kita bagian Jawa Barat ya hmm. itu berapa minggu aku dua ya, tapi selamat kini sih saya ada beberapa teman Nah, salah satunya teman yang teman ini mentor saya yang ngajarin saya motor serius itu ada solih dia tuh sekolah di Belanda sambil fotografi bisa belajar motor pakai mengukur umbung ukur side flip pok yang mau ngeluar <laughs> yang jepuk bukan yeah. saya klub tuh jadi kedalaman berapa oh, sih kedalaman. kedalaman ini berapa sih sampai 62 f eh, ini nah, itu belajar diri ada fisika juga sayangnya yeah, yes, saya, yeah. saya, saya, saya sangat tertarik gitu ya oke karena dia akademis dan dia nah saya tuh selalu dia ngajak saya kalau motet saya ngajak dia kalau optik karena saya selalu belajar juga. Jadi sekalian ngementori, nge mentori, nge -mentorin, yuk, mau eh, tahu bangsa gitu mau yuk, yuk, nge yuk, yuk, orang. Banyak teknis gitu, nge nge belajar kan. Tapi masih punya ini, kan. nge nge nge nge nge nge Bukan untuk dikenang? nge nge nge nge mengenal, nge nge nge nge ini nge sebetulnya bukan bakalnya. Bukan kan sekarang motret ini iya. nih ya, kamera ini. Hmm. itu Udah tersedia. Lah, kenapa ini mesti mesti bukaan segini ini segini ke banget gitu-gitu. Aksara belum ya. Di standpoint kalau gini harus pakai filter lagi. Iya. Ini fungsi sama ini ba rieut Tanya dia, Kang, cies, ya Kang Cis ya teman-teman lain yang dulu motret dulu. Ya kalau kita motret Interior arsitektur, tapi interior sulit kalau kolong, nah si, si ini tuh si apa sih namanya? Stylist, si app director ikut kan? Iya, yeah. itu ayun mengalih gitu. Ini pakai uh, negatif, film? pakai ini, pakai apa sih? Uh, kayak polaroid ya, zaman pola, sekarang ya, pola, polaroid. Polaroid, kan? polaroid, awis men Iya, yeah. ini uang oh, kok kurang ini, kurang geser. Ini supaya kelihatan penting, pada itu, kurang menjadi sehalus pun. Hmm. Oh ini, ini model terlalu ini, kan saya suka nyari, nyari uang juga kalau ada kerjaan-kerjaan gitu ya buat apa gitu jewelry buat apanya hmm. memang lumayan maksudnya mungkin ada banyak jaringan sih ya jadi... Lumayan, jaringan kerjaan, sih yang ini kerjaan. di saat kita freelance kita disebutnya freelance oh, ya freelance. di saat kita freelance jaringan udah nomor oh, satu saya udah ada satu yang memang fotografer tetap gitu di satu perusahaan di Bandung cuma oh, dia lumayan hmm. lah motret pakai baju apa sih so, belajar banyak karena saya saya nggak sekolahan untuk motret ya ini banyak gitu yang belajar tapi ya, jadi belajar bener-bener ya dari akang-akang para pendahulu atau pendahulu senior itu yang Jaki sekarang benar-benar nikmatin di saat bikin karya atau bekerja. Jadi lagi mempelajari benar-benar nikmati prosesnya. Soalnya, apapun. Uh -huh, maksudnya kalau di saat membuat sesuatu, kita udah konsepin dari awal. Kita udah konsep uh, proses, ada proses kreatif, ada proses teknis, itu kita nikmatin. Hmm. Itu sih jadi pelajarin karena kita bisa dapat nilai itu di saat kita melakukan pendekatan analog di, digit, hmm. di dunia digital zaman sekarang. Jadi kita bisa berdoa, aduh nikmat gini, ngerjain ya, sesuatu. Ya. Ya, menghargai itu. Tapi ya kita nggak boleh menafikan bahwa dunia udah berubah. Ya. Dan pandangan orang tentang tentang visual udah bergeser. Ya. Sekarang kita uh, tiap hari lihat visual. Sok berapa puluh ribu visual yang lewat di kota kita, tapi yang terekam berapa sih? Yang ya. masih, us, ada sesuatunya yang ada rasa. Uh, yang yang ya. Yang, yang, yang tadinya sehari tadi pagi, pemenangan apa nih langsung kebayang tadi pagi. Itu ibaratnya fotografi itu seperti begitu. Ada yang dibawa pulang itu kesalahan saya mungkin nggak ini, cuman saya banyak-banyak teman yang memang dari berbagai macam jenis foto, foto, fotografi, dari ada produk, ada apa, dan semua menarik, tapi akhirnya memang hukum atau pilihan, mungkin terpi, atau apa ya, mungkin udah nasib saya, ada, yang memang hubungannya sama manusia saya lebih. Lebih kecebrung iya, malah di sana. Oh, Mungkin puluh. karena konsistennya di sana Konsisten juga. Konsistennya di sana, jadi ke sana aja. Cuman harus bisa kan, harus ngerti. Hmm. ya Basic Kaya... itu harus semuanya bisa. Ah, Sebenarnya. motor atau Setelah mati, motret. Bukan bar macan, no no. Motret pakai teknikal. Padahal dipakainya biasanya pakai bungkus. Ya, bungkus. Bungkus produk naon gitu kan. Dipucun. Gitu. Iya. Kan sedih. Ya makanya. Kok bisa enggaknya itu dicetak kan? Iya sekarang untuk, ya. untuk saya aja sekarang foto saya berapa biji sih yang dicetak? Enggak, semuanya cuma jadi flashdisk. <laughs> <laughs> <laughs> kalau enggak di-download. <laughs> uh, iya, tapi kan uh, ini orang udah lain, nah yeah. uh, media orang udah lain, media Jaman jadi. sekarang udah beda. Uh, cuman kalau di buku, ya itu lebih timeless, bukan timeless, lebih romantis lah ada jadi ada dipegang kertas menegang kertas beda romantis bener-bener ya bener sih kata-katanya di saat kita membuat foto dan itu dicetak menjadi buku kita punya pendekatan yang romantis hmm, dengan karya kita kita tegang-tegang kertas pang dulu kalau mau pameran itu milih kurtos, bro, kertas itu brong kertas dengan konsep konsep pokok pegangnya nih rank ini tapi ya itu itu art, ini artinya apa sih, ya itu proses ya. Uh, waktu itu mungkin juga kita terjebak di dunia fotografi yang memang uh, udah ada di benak kita, jadi dunia fotografi yang awal-awal dan sangat nyentuh kan, master-master hmm. dari luar ke dalam gitu, sama kan.